Hai teman-teman jumpa lagi sama Rafa dan Zabir sekarang Rafa dan Zabir sedang berada di pantai Bangka Jaya kita akan bermain ombak jadi terus, -terus sampai selesai ya oke okay. dan masuk ke dalam ah, gitu aja. cuy jangan masuk ke dalam jangan masuk ke dalam uhuh. saya salur ya. Oke, okay, sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you.